Hari-hari pergi berlatih Pergi berlatih bareng Sherina. Shalom adik-adik terkasih Jumpa lagi di Selamat Pagi Teruna Hari ini kakak akan bersama-sama Dengan adik-adik untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan Dan kita akan membacanya dari Markus 16 Ayat 9 sampai 20 Kita buka bareng-bareng dulu ya Markus 16 Ayat 9 sampai 20 Bagi terbuka mari kita bersatu dalam doa Allah Bapa di sorga, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya firman ini boleh menjadi pegangan kami untuk melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bacaan kita dari Markus 16, ayat 9-20 yang berbunyi demikian. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena.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 mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu pun akan sembuh. Sudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, Terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik hari ini kita akan belajar dengan judul Renungan Ajakan Tuhan Yang Bangkit. Tidak cepat percaya terhadap suatu berita di zaman sekarang adalah sikap yang baik dan tepat. Karena itu, sebuah informasi perlu dikonfirmasi kebenarannya. Bahasa kerennya, check and recheck. Agar isi berita itu dapat dipertanggungjawabkan. Bayangkan Sobat Runa. Bagaimana kita dapat melakukan cek and recheck berita-berita yang berseliweran di media sosial yang begitu banyak dan begitu cepat? Tidak mudah bukan? Di zaman para murid Yesus, teknologi informasi adalah surat dan transportasi adalah perahu yang masih sangat sederhana. Jadi dapat dipahami kalau ke 11 murid Yesus tidak mudah percaya dengan berita dari orang dalam bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian dan menemui mereka. Tentu kabar kebangkitan Yesus adalah berita yang sensasional. Namun demikian, berita itu sulit dikonfirmasi oleh si pembawa berita dan juga penerima berita. Akhirnya, Yesus sendiri yang datang menemui ke ke-11 murid itu di ayat 14 untuk menegaskan kebenaran berita tersebut. Yang cukup menarik nih dari ayat 14 adalah kecaman Tuhan Yesus atas ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Bukankah Yesus pernah mengatakannya kepada mereka? Mengapa mereka cepat melupakannya? Lalu Yesus memberi perintah kepada mereka. Sobat Runa, jangan kita ragu bahwa Yesus telah bangkit. Sebab imam percaya kita, sola fide didasarkan pada anugerah Tuhan, yaitu sola gracia, dan diteguhkan oleh kitab suci, atau kitab sola scriptura. Yang penting bagi kita adalah bagaimana memaknai perintah Tuhan, dan melalui hidup kita sehari-hari, agar orang lain percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru satu-satunya. Renungan Sabda Bina Teruna Harian dari hari Minggu sampai hari Rabu telah memberikan tuntunan bagi kita. Apakah kita bersedia mengikuti tuntunan tersebut? Tentu kita mau. Mari melakukannya, karena kita adalah anak-anak Allah. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk melaksanakan tugas tanggung jawab kita pada hari ini. Mari kita berdoa, biar firman ini boleh menguatkan kami Tuhan dan boleh meneguhkan kami dalam menjalani aktivitas kami pada hari ini. Kami mohon campur tangan Tuhan dalam hidup kami dan biarlah hidup kami ini boleh berkenan dan menjadi kemuliaan bagi namaMu. Pimpin sertai kami dengan kuasa Roh KudusMu ya Bapa, sebab kami menyerahkan seluruhnya hanya dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jaga kesehatan adik-adik. Selamat pagi, Truna.